Bursa kerja khusus itu penting. Pertumbuhan industri yang belum selaras dengan institusi vokasi membuat skill yang dimiliki lulusan seringkali tidak sesuai kebutuhan. Menjadikan peluang karir bagi lulusan semakin sulit. Butuh lembaga yang mampu mengukur perubahan di luar dan mengorganisasikannya memiliki fungsi koreksi ke dalam terkait perkembangan kurikulum pembelajaran. Jembatan bagi SDM vokasi Menuju Industri Berfungsi Memberi pelatihan orientasi kerja Menyelenggarakan bursa kerja Memfasilitasi program magang Menyediakan layanan konseling karir Jalankan tracer study branding image bagi lulusan vokasi, memperkuat networking dengan industri, meningkatkan efektivitas layanan dengan industri, to tolak ukur kualitas serta keberhasilan capaian dan akuntabilitas pembelajaran, bursa kerja khusus. Bukan hanya sumber informasi bagi institusi dalam menentukan arah pembangunan, namun pemberi kepastian dan penjamin masa depan, Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha, Dunia Industri, Direktorat Jenderal Pendidikan, Vokasi, Kementerian Pendidikan, dan Kebudayaan.